Itu ada yang mengartikan Indah Biasa dalam Al-Quran yang sama wati Keindahan langit dan bumi Tapi yang ngetren Ini yang singkali e, Menjadi perdebatan Bahkan menyebabkan Permusuhan Itu kata-kata bid'ah Bid'ah Ini artinya adalah Sesuatu yang zamannya Rasul itu nggak ada atau Rasul nggak melakukannya atau bahasa Jawanya disebut dengan model ya atau bid bid nah, itu artinya model <tuh> kalau bahasa Jawanya nah <tuh> itu merujuk dalam hadis yang membuat heboh itu adalah kulu bidatin dolalato Seluruh Bid'ah Sesuatu yang zamannya Rasul nggak ada atau Rasul nggak melakukannya Itu disebut dengan Bid'ah Dan Bid'ah sendiri Seluruh Bid'ah Itu dolalah Sesat La kulu dola latin Tulisan hadisnya Final Seluruh kesesatan Itu final di dalam neraka. Nah, ini kita di dalam mengep, apa itu e, mempelajari mempelajari a ah. ini kita harus hati-hati. Jangan semua kita tuduhkan bid'ah. Ini seringkali terjadi. Ya. Jadi, harus hati-hati. Sebab apa? Kalau kita ini umatnya Rasulullah Memang secara agama Kita ini secara syariatnya harus mencontoh Rasulullah nah, Kalau kita ini nggak cocok dengan Rasulullah Entah itu sholatnya, puasanya, ibadahnya, seluruhnya Ini nggak cocok dengan Rasul Ini namanya Beda ah. nah, Tapi ingat Soalnya manusia ini tercipta itu sudah enggak sama Satu contoh, zamannya Rasul itu sendiri Cara berpakaiannya pun beda, enggak sama Seperti diterangkan bahwa Sayyidina Ali itu kalau berpakaian Pakaiannya Sayyidina Ali itu lengan bajunya dalam bahasa Arab itu usadat Ya jadi seadanya ini loh. Jadi lengan bajunya Sayyidina Ali itu sampai anamil. Jadi ujung daripada jari. Jadi ini lengan ini segini. Jadi sampai ujung jari anamil. Ini diterangkan di hadis-hadis itu itu. Kalau Rasulullah ini ilaluzeri. Jadi sampai dari pergelangan tangan. Ini kalau Rasul. Berarti ini menunjukkan bahwa itu kan nggak harus sama dengan rasul dengan nabi. Padahal Syaihina Ali sendiri itu pada waktu itu hidup pada zaman Rasul, zaman nabi. Maka jangan dikira kalau ada orang yang pakaiannya jelas nggak sama dengan nabi, wah itu beda ah. wah. Ini salah. Orang Indonesia masing-masing negara, masing-masing bangsa, masing-masing suku. Ini punya pakaian apa itu kebanggaan pakaian tersendiri seperti kita Indonesia, orang muslim hampir rata-rata itu pakai apa itu izar. Izar bahasa Arab, tapi artinya kita ini sarung. Hmm. Jadi pakai sa sarung. Rutin sampai kalau pergi ke Mekkah itu yang sarungan itu cuma orang Indonesia. Orang Indonesia, orang India ada itu yang sarungan, cuma sarungnya enggak sebagus orang Indonesia Sarungnya jelek-jelek, ngelinting-ngelinting Tapi itu enggak semuanya pakai sarung orang India Biasanya pakai seperti orang di mana itu celananya agak cingkrang nah, Orang Pakistan itu, hampir sama dengan orang Pakistan, orang India yang muslim Itu pakaiannya nah, Terus sama orang Cina punya sendiri, Jepang punya sendiri Bahkan orang Cina itu kerudungnya aneh Kalau orang Indonesia kan pakai kerudungnya itu kan biasanya pakai jilbab Atau kerudung gini kan. Ya. Tapi kalau Cina itu ya kerudung panjang gitu Tapi tengahnya ada lubangnya Gini, jadi saya panjang Tadi ya kayak di sini, apa itu? Kerudung panjang itu tapi itu di tengah-tengahnya itu Lobangi Itu kalau orang Cina Itu kebiasaan Kalau di Mekah Biasanya seperti itu Kalau orang yang pergi haji atau umroh Beda itu Nah makanya Jangan kok cepat-cepat bilang ah. Bapak pakaiannya orang itu sudah gak sama Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar zamannya Rasulullah itu gak seperti persis Seperti Rasul gak harus persis tapi kalau masalah ibadah, sholat itu harus persis, nggak boleh, itu berkurang. Maksudnya Rasulullah sholatnya sudah ditentukan ya. Ada tabiratul ikhram, baca pateha, baca ayat-ayat Quran, ada ruku, ada sujud, dan lain sebagainya. Itu Rasul yang dicontohkan, Rasulullah seperti itu. Nah, kita memang bikin model. Bikin model, takbirnya nggak sama. Terus bacaan takbirnya itu apa itu dibikin bikin seperti Allah akbar Allah Akbar ya. umpama lo ya Allah Akbar kan ya. nggak nah, benar itu namanya, nah, ini namanya Nah makanya ini kalau di sini kita ini menjalankan sholat, -sholat sunnah yang Allah sunnah rasul. Kalau di sini nah, sebab ada banyak itu kiai kiai bikin sholat supaya apa mungkin supaya beda kadang-kadang orang sekarang ini kan bikin bikin beda itu dengan yang lain supaya terkenal kan? ya supaya anak muda potongannya rambutnya itu dibikin-bikin wah lalu pajanya jelek atau pas-pasang nah, karena potongannya itu yang model-model ini banyak orang yang melihat nah, supaya diperhatikan orang itu kan begitu kan Padahal bacanya pas-pasan karena pakai potongannya ini sudah model-model, Pakainya model-model. Ini jadi orang itu pandangannya tertuju ke sana. ini biasanya ya kan istilahnya caper. Napa cari perhatian. Ya, ini cari perhatian. Ini kadang-kadang seperti itu. Nah, soalnya ini banyak sekali. Saya kemarin itu menemukan di Pucon ya. Itu yang beda itu. Ada sholat jaba birulil baul. Jaba dirul baul itu karena ada keterangan hadis barang siapa yang apa itu buang air kecil sambil berdiri, ya. Buang air kecil sambil berdiri. Kemudian air apa air kecilnya itu sampai nyiprat-nyiprat bahasa jawani, ya sampai mengenai kaki dan sebagainya lah ini nanti menjadikan siksa di alam kubur lah karena itulah supaya ini nanti besok di kubur ini enggak tersiksa bikin sholat yang namanya jababirulil taul, nanti untuk istilah menggantikan atau nambeli lah bosso ini nambeli ya apa itu untuk uyuh jadi, nambah beli uyu Ini kan gak masuk akal. seperti itu ada lagi yang namanya sholat syukur. Kalau sudut syukur itu sudah ajaran Nabi, ajaran kita, tapi ada yang bikin sholat syukur. Allah, apa usoli sholat syukur? <tapi> ada itu, kemudian ada lagi saking kecintaannya terhadap orang tua, akhirnya bikin sholat yang namanya usolli biri ri wali walidain. Nanti untuk kedua orang tua. Lah ini enggak benar itu. Ya. Benar -benar. Enggak ada. Itu ada hadisnya tapi salah penafsiran. Itu di ikhya itu halaman kalau enggak salah itu halaman eh, 119 kalau enggak salah. Itu ada ada keterangan. Itu di surat, di Ihya Ulumuddin, tapi penafsiran sholat yang salah. Sholat itu kalau untuk manusia itu enggak ada rukuk dan sujudnya itu ya, seperti sholat jenazah itu enggak pakai rukuk sujud, dan itu isinya doa. Nah, maka ada lagi selain sholat itu, ada lagi yang namanya apa itu ya sholat syukur, sholat jabat biru lil baul, terus salat apa itu tadi pilih terus kemarin itu saya kegesingan ya ada yang bilang kemarin itu pas waktu berwakasan ada berwakasan ya sofar itu kalau kita buka di dalam kitab Riyadhus Solihin, itu bab sofar itu enggak ada lah sofaro kata Nabi lah cuma singkat lah sofaro kenapa Nabi berkata lah sofaro tidak ada safar karena orang itu percaya bahwa bulan Sofar itu katanya Allah itu berkenan menurunkan ribuan macam penyakit pada rebo akhir di bulan Sofar. Nah, ini jangan dipercaya sama makan Nabi itu bilang la Sofaro, enggak ada Sofar. Maksudnya itu enggak supaya enggak percaya seperti itu. <tuh> ya. Nah, terus kemarin saya temukan di singa itu ada sholat akhiru sofar <laughs> ini masya allah ngarang-ngarang itu ya ada sholat akhir ada lagi sholat nisfu saban itu juga nggak ada zaman rasulullah nggak ada coba perhatikan sampai tanya sama ahli hadis nggak ada itu ketahangan seperti nisfu Saban, nanti ada lagi kalau di bulan ramadan itu ada sholat Ada salat Laylatul Qadar oh, Macem-macem lah Nah ini yang kita ini Apa itu Di dalam mempelajari agama Ini harus yang benar Ya Harus dasar Qur'annya mana Hadisnya Mana Itu jangan sampai kita ikut-ikutan Ngawur Inilah yang namanya nah, Jadi Nah, tapi harus hati-hati, betul-betul kita teliti ya, Qurannya, hadisnya perlu kita teliti. Jangan jika jangan sembarangan kita mengatai orang fitnah hati-hati lo. Kalau kita ini nggak ngerti lebih baik kita diem, jangan berkomentar. Kadang-kadang nggak -kadang ngerti atau ngajinya belum nyampe di situ akhirnya ngomong Fitnah ini juga nggak benar ya. Dan ingat ini dalam penafsiran kulun kata-kata kulun itu kan bukan hanya bukan kok kulun itu masalah kulun enggak ada kulun itu mimbaat loh kalau dalam nahu ada kul mimbaat ad. ada kul mingkul <gallum> kalau dalam ilmu nahu ini ya itu ada istilah artinya kul mimbaat ad. itu ada kata kulun itu bukan kadang-kadang enggak itu enggak menerangkan keseluruhan, tadi hanya sebagian itu loh, makanya kata nabi itu kulubid ante dolalatun itu maksudnya itu sebagian sebagian dari Bi ah itu ada yang dolala dola. ya, ya, ya seperti itu tadi yang saya terangkan, ya seperti itu tadi, Rasulullah nggak ada kok ini ada ini loh yang yang nggak benar itu ya. Kalau sekarang masalah zaman itu kan makin Setiap zaman itu berbeda Makin ke depan mungkin ada perbedaan nah, Seperti kita rasakan perubahan zaman dulu dengan zaman sekarang sudah beda Iya kan? Jangan kok zaman Rasulullah ontak Sama apa itu kuda Terus kemudian kita nggak mau Apa itu zaman modern mobil, sepeda, motor, pesawat nggak mau karena apa itu? Be'ah Kok ngadakan Be'ah? Iya zaman Rasulullah nggak ada mobil Zaman Rasulullah nggak ada HP <guruh> Lah model itu, saya mau itu model Zaman Rasulullah, wah ini ketinggalan zaman nanti Iya benar itu Be'ah, tapi ini makanya ini ada dibagi Be'ah itu oleh ulama-ulama kita Itu ditaksiri ada atul Hasanah ada bit dolalah Atau disebut dengan Bid'atudsayia ah. Ada Bid'ah itu ada yang hasanah bagus Kalau sekarang, zaman sekarang umatnya makin banyak Ya, umatnya makin banyak nah, Sekarang umatnya makin banyak karena itulah apa itu supaya semuanya ini mendengarkan wah pakai pengeras suara pengeras suara pengasuaran bed nah kalau ini terkait ibadah yuk mesti kan digunakan untuk ibadah lah berarti kan bed ini iya kan tapi hasanah karena apa bisa menjangkau yang jaraknya jauh siapa apa itu pakai pengeras? ya kalau semua dikatakan beda ya kamu jangan pakai pakai pengeras gitu dong. terus Rasulullah kalau berpakaian ya kamu tiru Rasulullah kalau kamu ingin plek Rasulullah apakah mampu kalau kita plek dengan Rasulullah? nggak mungkin, sebab setiap orang itu ada derajat, ada perbedaan. benar nggak ini? Ayo, Rasulullah! Ini orang yang abdul-abdulnya makhluk paling bagus kalau ente. ya kalau antum semua ini ya, umpama cara hidup sampai yang sampai, cara berpakaian, ucapan dan sebagainya. Perut seperti rasul, wah, sampai berarti ada rasul kembali sini. Kalau kita umatnya... Rasulullah sudah jauh berapa ratus tahun Insya Allah kita ini yang mungkin mendekati Mendekatinya mungkin agak jauh di dikit Iya kan? Nah yuklah sampan enggak Seperti Rasulullah saya kira sampan ini enggak mungkin Kalau sampan ini persiplek Rasulullah jelas derajat sampan itu sama dengan Rasul Ini enggak mungkin Enggak mungkin nggak katakan Iya kan? Istilahnya Istilah katak gayuh rembul Rembulan Ya kita ini yang kita ngerti Ya bagaimanalah Soal Rasul bagaimana puasa Rasul untuk kualitasnya Malah kita nggak tahu Kalau Rasulullah itu sempurna Jamannya Rasul itu pada waktu itu Ada abdul Abdullah bin Masud Itu beliau ini Di Rasulullah Dikasih keterangan Rasulullah bahwa ibadah siang puasa malam itu bangun, terjaga Itu beliau ini, Abdullah bin masud Ini gak makan, gak minum terus-terusan Sampai oleh Rasulullah ini dibilangnya Abdullah bin Masbud, Abdullah Kamu ini, apa itu kok Puasa oh kalau saya yang puasa seperti terangkan Rasulullah kecil batasnya maka saya puasanya nggak mau pakai buka, pakai, pakai sahur terus susul terus siang malam malam terjaga, terjaga siangnya puasa tapi oleh Rasulullah dibilang ya hey, abdullah perut kamu itu ya ada batasan mata kamu juga ada batasan tadi mata kamu yang minta ditidurkan perut kamu yang minta dii diisi bener nggak Istilah coro jawoni itu Semua badan ini minta buruan Ono nih Iya enggak? Ya. dari perut buruani nih mangan Mata melik Apa itu ditidurkan nggak terus kerja Kerja kan gitu Akhirnya Rasulullah Kalau kamu ngotot Ayo weh sekarang kuat-kuatan sama saya tapi kalau kamu nggak kuat, kamu harus melakukan konsep yang saya sampaikan pada kamu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ya Rasul baik. Akhirnya Rasulullah nggak makan, nggak minum, seperti Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah dilawan. Ya, Rasulullah terus yang lo, hepek, nggak kuat. Ya, nggak kuat, artinya takluk. Makanya ini sohabat itu paling ibadahnya paling kuat itu pada waktu zaman Rasul itu sahabat Abdullah bin Mas'ud Beliau ini kalau sholat semalam itu 250 rokaat Sholat sunnahnya Kuat sampai <güler> Ini Alhamdulillah Ini Abdullah bin Mas'ud Beliau ini seorang ahli ibadah Tapi yaitu itu Ibadahnya itu zaman Rasulullah Sudah seperti itu Padahal itu kan masalah apa itu Puasa ini kan memang ada Yang rujukannya Yaitu kepada Nabi Musa Nabi Musa itu pada waktu ibadah Itu 40 hari Itu beliau ini puasanya musul Terus-terusan siang malam Ini Nabi Musa Ini ada rujukannya nggak apa-apa Tapi kalau kuat Tapi kalau nggak kuat ini jadi haram Ya kalau enggak kuat jadi, jadi ini kita harus betul-betul hati-hati dalam menyikapi. Tapi jangan kok kita ini wah orang yang ini, binar-binar enggak boleh, kayaknya neraka ini milik kita sendiri, sehingga kita ngatur wah, kamu masuk neraka. Kalau kita kelompok kita masuk surga ini enggak benar. Maka ini saya sering kali mengatakan jangan sampai umat Islam sama umat Islam ini saling... Mencari kelemahan nah, Kita saling belajar Ini kan bagus ya enggak Kita saling Saling belajar Tapi Kita pelajarilah Kita ini kesini ini kan kita belajar Bagaimana supaya Kita ini um, Menjalankan agama ini Yang benar Sebab maaf Ini kadang-kadang itu Kelompok atau golongan Atau jamaah organisasi ini kadang-kadang jauh melangkah. Jadi lepas dari apa, lingkup dari organisasi itu sendiri. Nah, seperti kalau katakan ya agama agama ini di kafling. Agama di kafling. Sehingga ada istilah ajaran. Ini maaf, saya sebutkan satu, satu contoh. Ah, ada ajaran NU NO. Ada ajaran Muhammad, dia ada ajaran Ahmadiyah, ada ajaran ISIS, ada ajaran apa Wahabi, ada ajaran FPI, ada ajaran HTI, Wah, dan lain sebagainya. Maaf, kalau semua itu, kalau kita pelajari, itu enggak ada. Ajaran-ajaran agama yang ala mereka itu enggak ada Ajaran yang ada ini yang benar adalah Islam Maka di dalam Al-Quran ini sebagai rujukan dan pegangan kita Inna dina inda Allahi Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam Itu disebut dengan Inna dina inda atau inna dina hingga wali muhammadiyah Ada? Nggak ada. ada Jadi agama itu Islam Jangan sampai kita ini mari kita ibadah cara nu NO. Ini nggak benar ini yang ngajak-ngajak itu Ya yang ngajak-ngajak nggak -ngajak benar Kadang-kadang yang diajak memang nggak ngerti agama Jadi ikut aja nurut Seperti istilah kerbau dicocok hidungnya Nurut aja salah-salah yoi bisa mengkucurang, iya, ini enggak benar, maka ini harus inti kalau ngaji di sini, pak insya Allah saya ajak untuk mempelajari agama yang benar, ya, untuk mempelajari agama yang benar, pak insya Allah minggu depan kita ngaji baca kitab, ya, kita baca kitab untuk satu apa itu kita yang kita bahas ada rujukan kitab nanti, ya, supaya nggak ngawur lah ngajinya jadi ngajinya itu betul-betul ngaji, betul-betul ngaji, dan enggak nggak ngabur gitu loh ya. sebab ini kadang-kadang penafsiran fitrah itu sendiri menjadi geger dunia karena ya itu tadi, wah saling mengklaim, wah ini beda, yo di beda bedakan ini marah, wah di di di beda beda, di di beda, ini, masya allah, ini yang kemarin ini saya juga punya keponakan, ya. keponakan memang ayahnya ini adalah seorang Muhammadiyah yang pilot, semua. ini sering kali juga, tapi saya kalau bisa, agroment saya nggak mau, sebabnya Pak Dukusir, tempat kusir, kusir. nggak mau. Terus sekarang ini anaknya itu ikut Wahabi, yang pondoknya itu di mana, itu asuruan di mana. Ini udah porong, itu kan ada pondok pusatnya Wahabi ya ini, akhirnya itu ya gitu, trononya cingkrang pakai jenggot nuwah, pacanya sudah lain. Ini biasanya itu sampai ya Pak Modinya orang tuanya meninggal itu nggak mau nggak mau merumah Pak Modinya sampai Pak Modi ini puri sampai dia de, nunggu di, di, di, di apa itu di makam pada waktu itu bahkan ngerasani anak kita nonong pulak katunjung mau <laughs> ya memang nggak mau nggak mau tadi di rumahnya ada selanggitan terus nggak mau uis. pokoknya hmm. nah, ini nah, seperti semacam inilah kadang-kadang itu kadang-kadang menjadikan kita ini malah hmm. tapi kita ini kalau saya cocok aja urusan kamu urusan kamu, tapi saya nggak mau ngomong yang sifatnya nanti crash, ini nggak mau. Tapi apa, wis ngerti lah, wis buka kartu nih, wis kalian seneng ani, ah, bedang bedang nong. Yois, gua, aku mau bedang Tapi dari saya dari dulu, dari dulu itu saja saya sudah mengenal ini, saya ingin menjalankan agama itu yang benar, yang bersih. Karena agama ini adalah suci bersih Jadi saya nggak mau terkait dengan organisasi Manapun Jadi saya nggak mau terkait dengan organisasi manapun Jadi saya menjalankan ibadah Insya Allah murni sesuai Yang diajarkan oleh baginda Nabi Tapi yaitu itu Saya terus pelajari Kalau saya nggak ngerti Ini saya enggak terus langsung berkomentar nggak mau Jadi saya pelajari dulu Barulah nantinya apa itu kita mendapatkan keterangan yang benar eh, Seperti umpama Katanya orang-orang wahabi Atau orang yang lain ya Seperti MD Kenapa mereka nggak mau mendoakan orang tua nggak mendoakan Apa itu orang yang sudah meninggal Itu nggak mau Karena dia pakai ayat Inna akmaluna Walaikum akmalukum <laughs> Padahal Kalau kita buka dalam surat al hasr itu ada keterangan wala dhina jauh mimba dihim yakuluna rohbana lufirlana wali ikhwanina ladhina sabakuna biliman wala taje alfi ulubina vila liladhina amanu rohbana inna karohukur nah disitu itu ada keterangan wala dhina utai wong ake jauh ukan podo teko Mimpatihim saking saku kabe, sak kape, okay? e, saku aladinang nge, eh, saking saku si aladinang, mimpatihim yakuluna, moko podongucap kabe. Robbana doh pangeran kulo, ighfir lana panjangnya puro, kulo, ighfir lana panjangnya panjang kulo, eh, lana panjangnya kulo, lana tumateng kulo. Ikhfir mungkin panjangnya pura, lana dumateng pulo. Ikhfir ini aku EPL, EPL lepo amar. Jie, kalau aturinya pura panjenengan lana dumateng pulo. Wali ikhwani na lana dumateng saudara pulo. Nah saudara sih sabakuna. Sabaguna itu artinya Kang Bos mendahului kita, Kang sampun di diisi itu mateng. Loh, lah, sopoiku ya mati-mati? Enggak, bilang tahun dong, masunot jutaan tahun juga pokok ribuan tahun, pokok itu sing yang mang, Enggak, Pak Komali, kan Sabaguna pil, Gimana? sing iman. Ini di duga nolul, berarti kan oleh duga nolul. Oleh orang Lumurne ku jadi nih gak oleh duga nolul. Karena Quran nih, perintah. Pasal ibu ono keterangan de Quran, de surat al kah, al kasher, nolul. Tadi ene. Lalu duga newe ontuwe. Rob birham huma, kamarobayani, sohiro. Robby do pengehan pulo, Irham mukipat panjenengan melasi, dateng huma dateng tiang sepuh kali pulo, Kama Robbayani, so kita do training tiang kali menikung rumah do mateng, lo berarti <tuh> dunga norong tuwe nichi nalko seuret do opo nalko ismati barang awe jadi wajib dunga ya yo liat lu ditonga no wis mati ya di ditonga a ah. kan gimana yeah. lo ini kadang-kadang konco-konconya wtw ini keme kurang luas ngaji ini tapi dm pun marani bil a mungkin yeah. lu memang di kebudayaan arab itu enggak ono melompo melompo tampilan orang <coughs> onowi tonggok tonggong lumpur talilan kau no terus moco coba hasil mau cobaan kau no niku ono. nah terus dekono kau no terus dekini ono bid a itu ngau cara nih nuding bid a ngau tentu lalu sana nah lalu, kita ngumpul ngumpul nih kan perintahin nabi nabi dalam da fa faaleikum bil jamaah wajib Alaikum ingatasi siroka be, Bil jamaah kelawan Jamaah Jamaah itu kenapa sih? Kumpulan Jadi wajib kan kayak gitu kumpulan Lalu sama gak kumpulan Gak ngumpul-ngumpul sampai konco Kadang-kadang nih is, Pokoknya kadang-kadang kita ini merasa benar sendiri lah Ini sering Kalau kita ini gak mau kumpul-kumpul sama temen Bener gak nih? Ayo, kita merasa benar dewi, merasa kuat dewi e, Kalau kita ini tidak mengenal tetangga Ada tonggok susah kita nggak tahu gak tahu menahu Ada tang, tetangga minta bantuan, nggak tahu menahu Ini benar Makanya ini Nabi mengatakan wali jamaah Jadi wali-wali barang itu juga senang loh jamaah coba sampai di Indonesia ini sampai sukses Wali ini menyebarkan agama Islam di Indonesia yang dulu-dulunya itu dilakukan secara individu itu malah gagal. Nah, seperti mbahnya, Sun, apa itu Sunan Sunang Ngampel. Nah, itu melakukan dakwah di Indonesia, tapi nggak berhasil. Baik, e, saya jumatilku Kubrok terus dikali orang tuanya, Ibrahim Asmorocondi di Tuban, ya nggak berhasil. Bahkan saya Yusuf sampai di itu beliau ini di Makassar Sampai di Medura nggak berhasil Terus kemudian Syekh Wasil di Kediri zamannya Dandang Gendes Ini paling 10 di Kediri itu Itu yang enggak berhasil Tapi Wali Songo dengan mereka ini berkelompok Saling musyawarah Sering bikin strategi Alhamdulillah Indonesia ini akhirnya mayoritas muslim Ini permula dari Wali Songo Makanya kita berziarah ke wali shoma. Ini wujud daripada syukur kita Terhadap beliau-beliau Bukan kok diharani beda Ini salah Ada itu ziarah kukur juga ada keterangan kok Nabi Muhammad ini juga pernah berziarah ke bakke Kurban dari perang ukut Itu ada hadisnya sohe Nabi pada waktu itu berziarah kepada makam ibunya Ini pernah terjadi Ini juga itu Berziara. Nah, tapi berziarah. Tapi ada keterangan seperti itu kok kemudian orang berziarah dikatakan bid. Nah, ini enggak Ya belum tentu. Makanya ini kita jangan Cepat-cepat menyimpulkan itu bid. Nah, kalau kita enggak nger belajar dulu lah, dipelajari mana Qurannya, mana khatihnya. Setelah kita temukan barulah kita dengan apa itu memahami. Kalau ini yang saya katakan tadi seperti solat-solat-solat-solat itu tadi itu memang zaman rasul nggak ada nggak ada rujukan hadisnya itu ya itu kan lemah akhirnya bukan lemah ya batal akhirnya itu namanya saya sebut dengan amalan amalan fasidas amal yang rusak ini enggak boleh